Selamat datang di MAN Travel. Di vlog ini saya akan mereview sebuah mobil Suzuki APV beliin Pan yaitu dengan mesin 1500cc ya. Oke, kita lihat. Ini adalah mesin, ini adalah mobil lama ya. Mesin lama sebenarnya ini. Ini logo Suzukinya. nya eh uh, profil bannya ini dulu ini profil bannya ukuran 185 delapan lima r empat belas sembilan s apa ya artinya? Uh, mereknya dan ya dan sp touring depan belakangnya oke ya Belakang. Oke yang belakangnya ini Profil ban 185 Per 80 R14 SP Touring ya sama ya Berarti Depan belakang sama ya guys Oke Tampak Dari depan Oke ini tampak dari depan Dari samping Oke guys Dari samping kita lihat dari belakang guys oke okay. wow keren kan kayak bulan ya oke okay. kita interior oke okay. interiornya ya guys wah maghrib guys oke okay. ini adalah di fiturnya ya oke fiturnya ini di speedometer ya pertama ada jarum kecepatan terus ad, di tengah ada jarum kecepatan ada lampu sen lampu sen ini lampu sen sen kanan barusan sen kiri oke okay. terus ada jarum jarum bensin sama apa temperatur mesin ya suhunya ya jarumnya Oke okay di sini ada laci penyimpanan ya terbuka kecil terus ada kisi-kisi AC ehm, ada Twitter ini bahannya bahannya ini triplek bahan triplek ya triplek dua pisin kulit terus ini masih engkol ya belum power window Terus ini joknya masih ini bisa digeser toh bisa maju mundur wah bukan oke okay. sama ya kanan kiri juga sama bisa digeser oke okay. uh, ada apa namanya ini LCD LCD berapa in ini nih ya 5 in mungkin ya 5,5 mungkin ini LCD nya terus ada lampu hajar, tuh kan, ada kisi-kisi AC, terus di sini ada apa namanya ini untuk pembuka ruang mesin, eh bukan mesin apa namanya, bukan ruang mesin, enggak mesinnya kan di kolong di sini guys, ini masihnya ini guys apa namanya mesinnya di sini nih di kolong kita lihat penampakannya guys, uh, banget nih nah, kita buka dulu guys. penampakan mesinnya ini mesinnya G15A ya guys ya mesinnya sama kayak digunakan di mesin Suzuki APV oke kita nyalakan dulu ya dengan pintu terbuka oke, guys, mesinnya, guys. oke. mesinnya kalau ditutup ini cukup halus tuh kalau dari dalam redamannya bagus gitu lah untuk sebuah mobil niaga oke kita lihat ke bagian cup depan ya bukan kap mesin oke ini cupnya ya keren kan guys mobilnya? adiator, terus ada buat air wiper, ini apa ya minyak rem, minyak rem, terus ini siklus sekir keningnya ya, oh. oke okay, ya. Oke, okay, kita lihat ke bagian samping. Oke, okay. ini guys penampakannya wah luas juga ya guys ya bisa tiduran nih bisa tiduran bawa karpet ini mobil barang mobil pabrik oke apalagi ya ini kita oh di dalamnya itu ada AC guys ada AC ntar dulu guys nah ini ada AC nya guys ini AC nya cukup dingin sekali ini ada 4 percepatan 1 2 3 4 2 dingin banget guys yuk kita tutup tutup dulu ya gimana suaranya nanti kita gas ya kencangin kangen guys, nggak kedengaran kan? ada kaca spion, terus udah lock juga nih guys. ini ada ini apa namanya lampu baca, ini door mati, ini ada wiper, eh wiper apa namanya? Uh, bukan wiper, ini apa sih? Uh, Sandrof ya, Sandrof, Sandrof, terus ada kanan kiri ada ya, ini ada buat gangannya nih Nah, cuman yang sebelah sana nggak ada guys, nggak ada Wah. tuh guys, ini 5 speed ya, 5 speed percepatan, satu, dua, tiga, empat, lima, R ya kan Oke, okay, tuh. <laughs> nah, no sinyal Berarti kameranya ini udah enggak ada, guys. Iyalah nggak ada, ini enggak ada kameranya. Ini kan mobil pegangan saya, guys. Ada laci yang terbuka ya. Cukup gede di sini nih. Nah, wah. Hmm. Ada asbak. Ini enggak ada ABS maupun airbag ya. Nah, ini ada buat pendinginnya AC-nya ini kecepatan AC, kedinginannya nah, kita pakai segini aja deh. Oke, okay. kisi-kisi AC-nya ini guys. Ini kisi AC-nya. -AC Wah dingin sekali guys. Ini ada lampunya nih lampu hajar nih tuh ini ada wafer ada buat airnya nih tuh kan ada air terus air wafer terus ini lampu sen ya lampu sen lampu jauh eh lampu lampu jauh lampu kota lampu jauh lampu dim bisa keluar ke atas oke okay. ya yeah ke pedal guys. Oke. Okay. Oke, okay, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton.